Nak jatak pakai tudung? Oh, saya tak pakai tudung oh, ni. Free hair. Botak <laughs> Sakit je tu? Dulu masa tapak ni Kemal yang awal ni dulu Dia cakap dia Kepala banyak putu Buang so, oh. tu terlampau banyak, ha. jadi botakkan dulu, botakkan dulu. Aa, Bagi semua dah ni, baru tumbuh Baru, oh. dia kena je main pasir.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 Selalu jaga kesehatan cuy ya Karena kesehatan itu sangat-sangat Mahal harganya cuy Oke dan salam sejahtera selalu buat Korang semua ya tanpa terkecuali Pokoknya semuanya lah cuy ya tanpa terkecuali Gitu cuy ya Oke kali ini spesial banget ya Saya menggunakan baju tapan lagi Dikarenakan banyak banget request yang masuk cuy Tiba-tiba aja banyak banget Yang kirimkan saya DM ya, DM di Instagram Mengirimkan video atau Mengirimkan link, link tiktok yang mana adalah e, baju yang saya gunakan ini, cuy. Dan setelah saya cari tahu, saya tengok e, beberapa apa namanya, kayak poster gitu, cuy ya. Ternyata Tapan datang ke radio ya. Ternyata Tapan datang ke radio, cuy. Radio Sinar gitu ya. Dan saya cari full fullnya tuh, ya. Saya cari video fullnya, tapi saya nggak dapat gitu ya. Makanya saya memilih untuk mereaksinya langsung lewat akun TikTok gitu, cuy ya. Di sini saya sudah mendapatkan akun tiktok dari ini cuy Nanti saya cantumkan cuy ya Nama eh, akun tiktok yang teman-teman kasih gitu ya Karena di sini ada beberapa part ya Dibagi ada beberapa part ini saya lihat Sebenarnya video tapan itu banyak di tiktok cuy ya Tapi saya memilih eh, dari akun yang satu ini sebab Uh, apa namanya ada part-partnya gitu cuy ya. ada 12 part kah, ada berapa pokoknya nanti kita lihat lah cuy ya di sini ada tertulis kok di situ ada part satunya datang waktu dia pertama kali datang saya sempat tengok berapa detik gitu ya. wah ini menarik ini makanya saya ingin membuat video ini cuy ini spesial banget gitu ya spesial banget karena saya sangat-sangat menyukai karakter salah satu karakter yang ada di sepatu ruanian cuy ya Uh, begini cuy ya uh, yang namanya membuat sebuah karakter itu sangat sulit cuy ya jujur aja cuy ya membuat sebuah karakter itu sangat sulit dan ini adalah salah satu karakter ya yang membuat saya itu uh, kalau melihat uh, abang apa abang Jep itu pasti eh uh, tapan lagi gitu ya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 Oke, okay, part yang pertama itu judulnya Tapan dan Pahamit ya. Sebenarnya Pahamit ini kalau enggak salah itu adalah ayah dari Tapan gitu, Cek ya. Ini kali pertama di EPS apa di part yang pertama mereka baru datang gitu, Cek. Langsung aja 3 2 1. Assalamualaikum, Pahamit. Kita naik dengan kemeja Ah, kita dekat Astro. Okay jom kita saya buat naik ataslah. semua. Okey, inilah kat kereta, kawasan tapan. Ini siapa ya? Ini. Lebih jauh. Snack ni tiada Pak Hamid dah minum ke? Nak naik, nak naik sarapan dulu ke? Tak, ke naik atas terus ke? Naik atas terus okey. Okey. Kita naik lif eh tapan. Ah. Oh, okey, boleh-boleh. Kita naik lift kan, <coughs> eh, <tapan. coughs> ah, <coughs> oh, okey, <coughs> eh. okay, jom. Apa ya? <coughs> Sekarang ni kita nak pergi Sina Oh langsung eh. naik dia atas Radio nombor satu? Ah. Oh, Aduh nombor satu Radio nombor satu Radio nombor satu Sekarang nombor satu dia. lah Radio nombor satu Ini radio Lampu banyak ni bukan radio ya ni kelabing lah eh, <laughs> kan? <laughs> <Ini radio>. Kelabbing <laughs> Lampu banyak jadi kelabing ya Lampunya banyak <laughs> Ayah pernah pergi dulu hmm. Ayah pun tak pernah Tapi kalau orang cakap beginilah radio Okay, tapan, Sina, Sina, Sina, kita sampai lah sinar radio sinar tau ah tu kat ah, dalam tu cak eh saya tanya dah boleh masuk ke ah kita sampai dengan pak Hamid dah sampai pa pak Hamid boleh masuk boleh masuk nak tahu masuk pak assalamualaikum pak Hamid sampai salam ah assalamualaikum pak Hamid benar oi ah uh, pak di oh, ininya nanti je ya apa apa apa namanya? Interview gitu ya? Ini sesi interview kan? Atau gimana gitu ya? Temu bual tuh gimana? Eh, eh! Ya Allah, ya Allah! Eh, Tunggu-tunggu <laughs> dulu cuy! Ini maksudnya ya, kehalang gitu ya? Jadi... Eh, eh! Ya Allah, ya Allah! Eh, <laughs> Tak. Di atas boss. ke. Rahim enggak tercatat. Diskusi tak berjalan macam ni kan? Ya. Tercatat. Baru aja masuk. Betul? Dah sini. Tu Alhamdulillah. Dengar ya Pak Mek Ya Allah Tua jam tidak akan ayam tuju Kejam, pinggit Ah bukan, ini tuju Kita tak payah bayar apa-apa Perjam berapa ringgit Oke langsung yang kedua cuy Apa judulnya nih? Tapan rindu ayah ke Santai Santai cuy Kau okay. Tapan nak tak jawab apa-apa soalan atau yang nak pertanyaan apa, boleh Tapan pula Haa, eh? Tengah tamu Haa? Tengah tamu Tengah tamu istimewa hari ni kan, Bang? Kita bawakan khas istimewa untuk hari ini Tapan bersama dengan Pak Hamid <tum> Hambali <tum> Selamat datang ke studio Pak <tum> Hamid <Anakin. Ari>. Hambali Tapan, Pak Hamid Salam Salam Okey Tapan dia dah gila Ya, Alhamdulillah Nampak, nampak ceria sikit lah Okay, Eh, uh, saya ucapkan uh, selamat keluar balik daripada Tahniah Ah uh, tahniah <tinyat> uh, Bagi aku tak boleh Pamit, selepas pamit Sumpah cik Gua gak tahu dengan ekspresi yang ada di karakter ini cik Itu salah satu kenapa saya suka banget dengan karakter Tapan ini cik ya Astaga <tinyat> Ini karakter ya saya cerita sedikit ya karakter Tapan ini saya mulai menyukainya itu waktu dia jadi tamu jemputan waktu Rahim jadi apa ya jadi jadi pembawa acara gitu ya dah tahu di tahun 2000 berapa gitu atau masih di pokoknya lama sudah lama itu video cik karakter ini ada gitu ada berita cerita beritahu bahawa dia dah boleh di sejah boleh keluar So, apa sebenarnya uh, hmm. perasaan Pakmit berkaitan itu dan apa yang bermain di pikiran Pakmit? Oh, perasaan saya macam-macam lah. Saya fikir Tapan masih macam dulu ke? Takut dia hmm. mengaruk lagi ke? Hmm. Hmm. Kan? Dia buat kerja tak dulu lagi ke? Tak kira <laughs> hmm. Semalam saya, hmm. tapi ada perasaan tu macam semalam, ha? saya naik bus dengan dia. Hmm. Saya tanya apa, hmm. dia diam je kan? Oh, iya yeah ke? Bila dia dah bangun dah buka mata baru saya tanya dia jawab jawab pun hmm. jawablah saya tanya nak tanya apa nak makan apa ke baru dia jawab baru dia jawab janganlah oh. dia tidur masa selepas dia tidur oh selepas dia tidur saya dah tidur tu saya Pen tanya, tak jawab penerimaan atapan dengan pak amik depan nampak pak amik okey awal-awal dia masih ingat saya ah Mereka Mereka. saya rasa macam Mereka. saya saya ingatkan dia dah tak dah tak apa ingat saya pun tak, tak ada sangat dramatis baya banget ya kenapa boleh keluar tu macam mana bekas atapan Ketapan ya, pun rambut dalam tu kan? Indu ayah ah, Indu ayah Alhamdulillah Pak Amit Oh ini ya Nak peluk ayah, nak peluk ayah. Ah. Ah. So, Dia dah peluk Pak Amit belum? Dia, dia dah peluk Alhamdulillah dia Peluk dia belakang Oh, saya <laughs> Dia tak, di tak Peluk dia belakang, ah. Ah. Kenapa, apa, oh. dia belakang. Ah. Kenapa dia tak pandai Dia peluk belakang? Haa ah. Kenapa dia peluk? peluk belakang boleh bergayu Haa <laughs> <laughs> Haa Sebab dia tinggi daripada saya. Dia lebih tinggi daripada saya. Kalau dia perlu saya di depan, saya tak nampak apa-apa. Ha. Dia terbalikkan saya, awak boleh pandang. Ha. Tak semuanya. Tak semuanya. Macam tapan. Tapi tapan dah kuat. Hmm. Tapan dah kuat. Dah kuat. Alhamdulillah. Okey kita buat langsung langsung ke ini cia ya Part ketiga. Ini part ketiga judulnya Tapan Belajar apa hadid Heidi Heidi dikati mendekati hospital apa? Heidi. Lu oh di hospital ceritanya ya? Oke okay, lanjut. Apakah masuk sukatan belajaran? So, Apakah masuk sukatan belajaran? Maksudnya, apa yang orang dapat tutip daripada Sayang diri sendiri? Sayang diri Saling. nah. sendiri. Belajar sayang diri sendiri dulu. Doktor cakap, sayang diri sendiri. Selain sungai, kita sayang diri kita. Biasanya orang cakap kan, sayangi, cinta, indah. Tapi, doktor cakap, kena sayang diri sendiri. Kotak sungai, tak nak kawan. Saya cuba apa ni kalau bapa beritahu tak apa satu eh ada gendang pandai biasa bergendang gaya-gaya apa yang siapa yang memang memang pakar betul gaya maksudnya ni ada aja dibilang gendang ah okey okey Kita sempat ambil apa ni kita kita ambil bagi tekananlah kan satu-satu jawab apa yang terpaksa belajar dalam masa dalam hospital. Oke okay, oke okay, okay. Yang keempat, tapan tak nak jadi anak derhaka. Okey oke. Okay. Beginilah <tuk tangan> kan. <tuk tangan> uh, ada anak yang macam ni Itu kan? <tangan> okay, satu cabaran untuk pak Amir ya. Yalah, uh, sebenarnya Allah bagi dia dekat saya. Mm -hmm. dan yeah. dan, mm -hmm. Supaya saya boleh uh, waktu muhasabah dia. Mm -hmm. Ya. Yeah. Supaya kita lebih Bersyukur, sebenarnya kita kena bersyukur apapun dia bagi, oh, kita kena teringinkan. Tapi itulah, mungkin sebab dia jadi macam ni, saya rasa saya kuat. Hmm, sebab terbaik saya bayar, bayar saya ya? ya. Memperdalam, Memperdalam karakter. kuat, saya pernah ajak Fad. <laughs> <laughs> tapi, <laughs> tapi saya tak nak jadi anak yang dah jangan eh, Tak, tak, tak. bukan oh, Pernah diajak 5 <laughs> Bukan kuat ininya cuy tapi kuat Kuat berantemnya ternyata tuh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh part yang kelima yang mana judulnya tu lain macam tapan gelak kan lain macam tapan gelak berarti gelaknya yang lain ini cik okey okey apa macam salam azat selesai tak pasal eh tak selesai ada ada benda-benda yang boleh boleh buat sama dengan selesai hari ni kalau kita boleh sediakan apa-apa la tahu tak boleh memang tak tak boleh. Selalu tak pandai. ya. Aneq. Oh, yang tu. Yang Ah yang kereta ah. ah nanti kita bagi. Ah. Ha. Tengah sambil ni boleh Tengah viral. Tengah viral. Ah, <laughs> oh. tahu tengah viral. Luyu beramen. Luyu. Ah, la tolot kan? Hmm. Maksudnya. Mungkin dekat elok buat pegang tapi jangan kuat, -kuat lah eh. Latok hmm. latok. Latok latok. Latok latok. Latok latok. Lato. Kak latok ada ke? Ya ya buka tak buka jual je. Je je tak boleh. Okey. Tapi ah uh, Pak Mik dia memang boleh boleh bagi kita. Dia, dia, dia sebenarnya uh. kebolehan dia macam-macam. Uh. Uh. Dari segi uh, permainan dan sukan. Hmm. Seperti Mika kan. Okey, kita kita rekod je lagi. Kita rekod eh. Tapi jangan bunyi eh sebab kita tengah rekod tak Ha okey. Ha ah. We okay. okay. nah, let rumah kenapa dia Tak dia bubuh lagi ah bubuh lagi huh? bulan abi, bulan abi lagi kita ada dua 2 jam kan, mm, mm. sebab so, apa kan, kan eh kan, kita nanti lepak ni kita so, kan pak mat kata dia suka nak jalan-jalan dia -jalan. yeah, ah, nak ini balik kita. rumah pula ah lepas ni kita pergi jalan lah buat apa nak balik rumah eh oh im ready -hmm lute pun sangat M mak Maksudnya dia boleh cakap bahasa kitab apa-apa macam ni, dia paham. Dia, dia faham. bisa dapat karakter ni. Oh, kejadian dia macam ni sebab dia ini. mengalami mau sembuh. Kalau dia dia boleh kategori kan, dia kudak bijak ke macam mana? Maksud sekolah dulu. Maksud sekolah. Ya. Uh, bijak. Nantilah kita cakap dekat mic. Okay. Berhampiran. Haa, ah, pandai dekat. Ah, berhampiran, berhampiran. Oh, dia berkata boleh. Uh. Tak kuat. Haa. Ah. Ah. Nah, nah, nah, kalau oh. kuat, dia ajak fight. Dia <laughs> <laughs> kata. Okay, mari kita alai ai cak cak cak belum belum je hmm hmm ya kuat mm. tak kuat banyak kuat kuat kuat ayah ah oh, banglah okay. Bangla kan dia kita kalau pen kalapan nak gelak pun silap <laughs> <Tak> je <laughs> diagilah. Eh, <tik> Ita. Kalau banyak <tik> bilangan, bilangan gì? Supa, supa. Kalau saya, kalau saya yang ada di sini cium kat dalam si Oke okay, next Ini video selanjutnya Cik Yang 4 ke 6 Ini ada dua yang berapa part sih Kayaknya 12 kalau nggak salah Cik Ini baru ke 6 Aduh pusing kepala gue Cik 4 yang keenam itu Ayah tapan pesan jangan sibuk hal orang Maksudnya pesan ayah pesan ayahnya ini Cik ya Jangan sibuk apa hal orang gitu ya dia ah itu yang buat kan. bising tu ah itu adalah tapas <gül> tapi ada ah lato-lato tapas <gül> tapas nanti dulu sebabnya hantar WhatsApp tapas ah ah jangan jangan kuat <gül> tapas lato. <gül> lato. <gül> ah lato-lato ayah atapan banai mai ya ah itu kan itu itu kan itu hantu-hantu ah lato-lato dia pakai okey tapas kita ada pengirim dari WhatsApp si Nadiji katanya suara tapas tak apa kedengaran lepas tu nak dengarkan tapas ni kalau dia duduk jauh tapas ni duduk dekat Ah, kalau boleh dia, dia orang nak banyak dengan Tapan. Okey. Tapan orang lama yang mendorong keadaan. Ha, ha. Yang sayang pendapat. Tapan ayah pesan jangan ambil tahu pasal orang. Oh, ha jangan ambil tahu pasal orang jadi baik-baik. Yeah. Ayah dah pesan dah, mengau pasal orang jangan sibuk-sibuk. Ayah pesan betul, Tapan tak faham apa pesan. Ha maksud ayah tu jangan jaga hal orang. Nah ini yang ini yang menarik dari karakter Tapan tu ya. Bukan sekedar Uh, memunculkan bahwa karakternya itu nampak gila orang gila gitu. Tapi terkadang dia tiba-tiba jadi orang yang apa namanya memberikan motivasi atau memberikan apa namanya tiba-tiba aja jadi apa namanya genius gitu ya. Itu itu dia sih karakter yang uh, membuat saya itu sangat-sangat suka gitu ya. Oke. Okay. Ah. Kalau buat kebaikan kita kita tahu juga. Ah, itu yang nak buat bising tu. Kapan kalau <laughs> Okey, yang part yang ketujuh dia pergi last minute. Tak apa engkau boleh kita sentuh sikit isu Nadia. Oh Nadia. Nadia yang ini ya. Jadi Pakmi eh. Boleh tak boleh kita kena tanya Pakmi sebab insya-Allah Ah isu yang agak besar juga. Ah sebab kadin dah keluar, tak pandah. Makin baik, makin sihat. Tapi Betul dia bila keluar ni, tapah dia tercari-cari tak? Orang yang bernama... Nadia? Nadia. Diam! Ha, yeah. ah, siapa? Ha, apa? Ngamuk. Sangat! Nama tu tak nak! Nama tu tak nak. Oh, apa? ada luka, ada, ada luka. Kita tak kenal! Terselamah Nadia ini. Uh, maksud dia, <laughs> kawan Tapan yang dulu tu. Uh. Yang Tapan sayang! Ya. Ya. Tapan jangan marah, ya? Dah tak ada dah Tak ada, tak ada tu maksudnya, tak ada lain yang atas dah MC dia... Apa? Apa? Apa? Amas... Apa? Amas... Apa? Memang cakap, kawan tak ada apa ya? Tak MC kayaknya <guluh> ini? Apa <Apadah> nak pensiun kita ni? Ikut visa Itu sebut, iyalah, lupakanlah dia <guluh> Radian! <guluh> Sebab <guluh> orang <guluh> yang bertanya Tak boleh tak boleh tak, kawan dah baik lah kata Emang dah baik hmm pati saya hmm. hati saya hati. oh takkan tak ada orang yang boleh gantikan tempat Nadia replacement <laughs> <coughs> <macam> sebab <coughs> Nadia pergi dah seminit <coughs> tak ada orang yang boleh ganti yalah masa tu dia dah Terbaik. dah dekat sangat dengan tarikh perkahwinan tarikh oh. ke lagi nak kahwin setia oh. juga ya hmm. Hmm. siapa dia tempat tu Ramai, oh kau kawan, kawan semua. Hmm. Lepas tetapan buat pertandingan tu atas lori Memang berharap <laughs> tapi... Ayah dah pelan memang nak bersihkan satu kampung oh. ah, Tapi bila tak jadi, macam mana? Abis pakai juga lori tu Lori tu lori Ya, dah, lori dah bayar, mesti dah bayar kan? Ayuh, <laughs> nak buat apa? <laughs> uh, nak tak nak, terpaksa saya gunakan untuk kelapa sawit Sebab... <laughs> Dah sewa kan? <laughs> saya tak nak ingin kerugian <laughs> Bagaimana <diri> dia tak. <laughs> lah? <laughs> Itulah Bila saya nak Kedua kelapa sawit orang tanya Aku pakai lori cantik sangat <laughs> Kenapa harus kelapa sawit? Juga <laughs> Ketawa besar hari ni cuy. Ada sumpah ketawa besar gua. Di sini kan Jeb nyerah gitu ya. Dia udah nyerah gitu. Ya dah dah, dah bayar. Mesti dah bayar kan. Ayuh, uh, nak buat apa? Eh, yeah. uh, Nak tak nak terpaksa saya gunakan untuk angkut kelapa sawit. <laughs> dah sewa Saya tak nak tanggung kerugian. Bayang Tinalia. Terima Setelah sudah ter sudah kita terlanjur kita sewa gitu. Saya nak tanya kau pakai lori cantik sangat. <laughs> ayah. Siap kalau apa je kena tak apa ayah terbabit. Ah. Isa yedo kejadian tu. Kalau betul saya keluar baik dulu. Ya. Ila luza sakit rangu ceduh. Tapan, kalau boleh kita sentuh, ah. isu... Tunggu dulu cuy ya. Okey, yang ke delapan tunggu. Aduh, ranggu lah. Tapan boleh apa, yang dari ke delapan cuy ya. Part yang ke delapan, Tapan boleh baca masa depan orang. Okey. Tapan tiba-tiba aja bisa membaca masa depan orang gitu ya. Ya, ya. Dia ni ada boyfriend kan? Eh? <laughs> Belum depan nak itu tu. Kat mas itu ada dia tahu dia pakai atapan. Hmm. Ah. Oh. Aka nama siapa kau? <laughs> nama saya Syah. Ah oh, Syah. Hmm. Syah. Syah. Hmm. Single. Single. Single. Uh, single dia. Yeah. Baik. Okay. Yeah dia macam macam suka main perasaan orang. Oh. Dia yeah. <laughs> <laughs> oh, oh, kan boleh tahu lah. Boleh tahu. Oh, boleh tahu. Kalau tu dia, dia tak situ. <laughs> macam mana, <laughs> awak boleh tahu? Kan lupa awak boleh baca. Eh? Oh, ah, awak ada kelebihan tu. Ya, dia dia, <laughs> dia sebenarnya walaupun dia tak tak macam orang lain tapi dia yeah. tahu kalau dia tengok orang tu dia tahu. Hmm. Dia orang tahu. Ada ada Pak, dia, Pak, Ia, Pak Ia itu kita, ya itu mengiyakan terus gitu ya, kayak membuat itu semuanya, ya, ya, gitu. Saya diberi nampak. Tukuk. Oh, tukuk. Ikan cabuk. Ikan. Nampak Ah, saya nampak tak. Ah, saya tak. Ah, saya nampak tak. Ah, saya nampak tak. saya nampak tak. Ah, saya tak. Ah, saya tak. Ah, saya nampak tak. Ah, saya tak. Ah, Ah, tak. Ah, saya saya nampak tak. Ah, saya Ah, oh, tak. tak <laughs> oh. Ah, saya nampak oh. tak. <coughs> oh, boleh baca saya ya, tak. Ah, ah, boleh baca tak? Kalau boleh baca, boleh baca Ibrahim, Rahim <coughs> Kata Shad ni suka mainkan pasangan orang, orang. Yeah. Kalau Ket, macam saya Kalau Abah Rahim ha -ha? Yeah. Dia akan kawin tiga Dia memang Itu the, the prediction Prediction <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tahu kan, dia, dia tak tahu. kenal saya terbunuh Oh Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba tiba Tiga Tiga ya abang. abang Dia macam tahu Abang Tidak akan... ada boleh ke depan Hmm Dia baca benda yang ke depan Baca depan dia tak ada nampak pula Boleh main lato-lato nak main Macam ni Bila off record ni macam mana boleh main lato-lato Jangan macam orang dah start record Dia main goalie tu Minum obat minum ubat lagi. Ternyata, ya? Ceritanya macam. di sini dia Cuma lagi masa dia penyembuhan gitu. Bukan macam tapi bonding session. bercakap dengan orang kan.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 Pesan untuk Nadia. Wah, romantis ini. Pesan untuk Nadia. Ada ringan? Tapas pun kuat juga. Ya. Uh. Kalau tadi kita ada menyentuh tentang percintaan tapar bersama dengan Nadia. Tapi hmm. nampak gayanya... Ah, tapan agak agresif. Uh -huh. Tapi uh -huh. bila kita tengah off record, uh, dia akan rebut-rebut okay semula uh -huh. nama dia. Sebab yalah. Dia dah dengar Bang. Okay. Ah, Untuk mengetawankan okay. Tapan, radio uh -huh. ni memang banyak orang dengar. radio uh -huh. uh, ni memang banyak orang dengar. Uh -huh. uh, banyak orang dengar. So, boleh nak pesan nak dia. Ah okey. Yeah. Uh, <laughs> dengar, dengar ni. Ah bolehlah, kalau cakap satu ya. kalau Nadia dengar boleh. Saya dah dengar ya. Saandainya Nadia dengar, Nadia dengar. ni. Ah ya. Dia dengar radio lain. Dengar eh, dia macam tu. Dengar macam tu. Kata nak dia dengar suara saya. Saya tak kukuh dia dengar suara saya oh. lagi. Ya, yeah, sabar. Kalau dia tak dia macam mana nak, nak jadi nombor 1? Hancur nama dia. Tak luar rasa tu. Biar, biar dia dengar. Jadi dia tahu apa perasaan dan Jadi, ya, saya dah keluar. Ha. lebih uh. pada peringatan kan macam mana tu? Atang ah. Atang mana? Datang nak jumpa oh. sakit. Ah. La La La La La La. Oh, eh, rinduan. bang. Tapi anda ini ini bukan kita bukan cakap-cakap cakap cakap, cakap, cakap tekuklah. Kita kita cuma rasa anda ini. pada waktu ini kalau tak Nadia sebenarnya dah berkeluarga, macam mana perasaan anda Kita tak tahu kan anak apa tak pasal datang. Tapi sebenarnya Nadia pun dia buat, dia dah ada keluarga. Ah. Hmm. Kalau dia buat family dia jemput. Hmm. Kalau Nadia ada buat family dia jemput. Oh, jemput. jemput. Dapat tak boleh buat MC. Bukan bukan masuk masuk keluarga macam tu masuk. Maksudnya dia dah beruma tangga. Ya, dia tak dia dia dah. Yalah. Pakcik dah bersedia ke untuk menerima la redepire lagi gitu. Sebab dia tak dapat tahu bahawa dia sebenarnya telah pun bersuami. Sebab kita ada kemungkinan. Kenapa? Okey, hutan dia ah okey. Utang dia ah cerita saya rasa ha oh. sebab dah lama tak apa. Ambil dia lama tak potong. Deringmas. Deringmas. Gaje tingkal. Deringmas. Oh. <cuk> oh, oh. Uh, Pagi sendiri tengok uh, Nadia tu Pakcik pak pak pak belum mula. Ha. Pakcik mula-mula bila dikendalikan uh, dengan Nadia. So macam mana Pakcik rasa Nadia tu memang sesuai untuk dia pada kita tu ke atau eh? uh, sebenarnya Nadia Wah. tu dia pergi juga tu, baju uh, ini. Haji macam macam ni je. Ah okay, memanglah kita tengok Kita ber bersatu balik. balik tapi tak santu pula sampai lah. sakit balik kepala gua aji. Okey Pak Amir, kalau secara judulnya kalau sebut pasal Nadia, Pak Amir rasa <laughs> Nadia ni sesuai ke dengan hmm. tak pun. Pak Amir tak Orang tak, kami tak, tak ke dapat ke masa mula-mula pertemuan tu tak tak dapat kesan yang dia akan melupakan aku. Memanglah kita nampak Malah tidur siang Tapan yang oh, tidur okay. siang, cik. Nah, ah. okay. Bayang dia. yang diserang. Bukan dibelah dua. Dia belah belah. Oh dia pulang terus. Saya? Ha? Ini Saya dulu masa kawasan dengan Nadia, saya ada bagi dia barang. Bagi dia, nak, nak, okay. nak balik barang tu. Ha, tak boleh Nadia dengar. Ah, eh. saya nak balik barang. Barang apa tu? Jangan jual-jual, <tuk> Kalau dah ada keluarga, dah ada orang lain, saya orang lain, Tolong pulang dan balik. Barang apa tu kalau boleh kita tahu? Hati saya. Sekali. Sekali tak ada Alamak. Saya tak ada uh. saya tak hmm. Hidup saya kosong. Apa yang membuatkan tapan tak susah nak ah, lupakan hati? Ah, apa yang bagus ni? Apa ismiunya tu? <coughs> ambil tapan tak boleh memuang ni? tu Dia kering Kering? Ambil berat hmm, Ambil oh, berat Oh, banyak Berat berat? <coughs> dia, dia ambil berat pada tapan tu oh, oh, oh. Dulu ha. Dia, dia dekat timbang yang kau lori Berapa berat? Dia, Kira berapa boleh aku jelaskan? Kira-kira belakang ke situ Baru-baru dia Berat dah Dia ambil Dia ambil Ambil berat Dia ambil Saya lumi kenal dia Yelah Untuk Kalau dia Takkan JPG Lori-lori Kosong Dia akan Lori akan semang Dia akan ambil berat Ah, Jadi Dia yang orang yang jenis ambil berat Ibu Ah, ah, Iji dia naish oh. lah nah, nah, langgar Ui. dia tolak kereta tu tolak <laughs> langgar memang superman itu. apa tolak, gitu. dia tolak itu bagi kita dia tolak dia sebab dia sayang tapan dia takut kalau tolak tapan tapan jatuh okey oh, hmm. okay, dia, dia tolak tu besok mana Nadia ani banyak <laughs> <laughs> ini nadia ke superman gitu ci aduh Aduh masih panjang gak ini cuy Weh gue sumpah Ini gua terus terang aja cuy Sakit banget kepala gua gue Masih ada Masih ada tiga Udah Mudah-mudahan durasinya gak terlalu panjang cuy Weh oh. Oke okay, yang empat sepuluh itu judulnya Nadia <laughs> Dari judulnya aja Nanti botak Tak tahu kan lepuk Nak jatak pakai tudung? Tak pakai tudung orangnya. Free hair? Botak <laughs> Sakit je tu? Bila masih takkan Masih awan dulu dia stack kepada banyak kutu. Oh, Buang tu tak banyak. Ha. Jadi, botakkan dulu. Botakkan dulu. bagi semua dah ni baru tumbuh rambut baru. Oh. Dia rajin memang sakit. Hmm. Dia pokok kepala dia kontrak tu. Oh. oh. Tak, rambut dia ber hmm. kutu. Hmm. Banyak kutu. So, kalau kadang dah bersama tak perasan macam macam ladybird ya, yeah? buso buso itu. Itu ladybird lah. Ah, Kadang-kadang ni kayak kepali buah di kutu. Ah. Ush, sumpah. Ladybird. Kalau yang ada di sini cuma tak tahu. Dalam tak jumpa dia tak tahu lah. Iya kadang-kadang macamnya. Dah betul dong ke? Dah pakai helmet ke hato, huu. tak tahu dah lama, eh. dah lama. <wonderful> Ada dah dalam 15, 10 tahun? Haa, ah, ni kurang 10 tahun. Uh, Bagi-rumpit. Lama. Ya? Si Ingat? Haa, hmm. hmm. Itu kira macam personal ke Pak Amir? Nadia ha. Hadang ni? Haa, saya pun tak tahu sebab dia datang bercerita tentang hal. Ya, Nadia ni memang dia tak boleh lupa rangsing ni. Saya kenal kawan dia itulah najatu. Tidak lain kenal hmm. ah, dia lah. Dia, <tuk> lah tapi tidak pernah duduk. Kenal dia buat bagaimana cerita gitu. Okey, kita lanjut ya. Ini kayaknya susah dua lagi cuy. Ya. Okey, judulnya adalah Biar Tapan Kawin dulu baru ayah kawin. Okey, <tuk> kawin dulu apa? Uh, apa namanya, tapan kawin dulu baru ayah gitu ya? Maksudnya, Tapan ngantuk dulu benar Malah tidur Tidur duduk gitu ya Oh dia kira dulu boleh kita dulu rekod tentang dulu ini boleh dulu dulu dulu Pak dulu dulu memang ambil langkah untuk tak dulu dulu takut tak boleh, orang terima takut Abis Pik <dias�> <quit> oh. yeah, dulu dulu dulu dulu dulu dulu kalau ayah dulu dulu Ayah dulu baru dulu Tapan dulu dulu Aku. Biaya dulu, pia. Tapan dulu. Bila tapan ada orang yang jaga alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah orang. Oh, tapan mengantuk betul benar. <tuk> <tuk> Malu dia tidur di sini, Cik. Ya, saya letak kat sini. Okay, ini yang ke-12, Cik. Tak ini yang terakhir ke saya lupa sih. sebenarnya Ini yang terakhir atau gimana? Tapan pandai baca komen live, okey. Ya, saya letak kat sini ya orang nak bertapai. Oh, oh ini live-nya tu di TikTok seri, ya. Siapa yang siapa ya? Kau tahu aku. Kau tahu aku. Nanti kita bertapai. Ha. Kenapa diri mu tak tak percaya rupa dia ni? <coughs> dia dah lama tak tengok cermin. Ta oh. Ni ada pula. Ya. Yeah. Kepala ni. Kepala ni. Kepala tu. Orang orang nak tengok bertapai. Jadi kita letak depan Tapan, eh? ya? Okay, okay. Kira-kira dia takut apa? sama siapa muka Kira dia. dia. dia, tengok saya ha. dia. Ha. Bukan tengok. Ha? Ini, ini Tapan. Ini tapan. Ini saya. Ha, tapan ni. Cuba si. Tapan boleh baca? Ha, mungkin oh, Tapan ya, boleh baca-baca. Kau baca, baca, komen ke apa-apa. tu dekat. G-U-Y. Oh, ngeja lambat tapan. Ah. Kalau ngeja lambat. Habis ngeja, naik atas dah. Dia laju. G-U-Y-S. G-U-Y-S. Guys! Ayah ni, ni tapan ayah? Ya, yeah, yeah, tapan. Tapan memang tak saya ke? Kenapa? Kenapa? Tapan membayangkan tapan ni macam mana sebenarnya? Sampai ingat siapa ada jambang oh, oh Tak pernah oh, jambang Berarti selama ini jarang hmm. tengok ini cermin ya Tak tengok cermin uh, uh. G A I F G? -A -I -F. G, -A -I -F. G A I F Guys Guys, guys. Oh hmm. Hello guys <laughs> Ada orang bagi roti canai Tak pandang makan <laughs> ah, Tak pandang makan macam ini permainan terbaru ni kan. Oh, ha, ini yang terbaru latest TikTok namanya. TikTok latest tu yang paling paling latest. Pemainan ni app. Oh. Ha. Hmm. Ada. ha. Ada, ha. Ada, no. No, ada orang bagi bunga. Oh. Thank you. Perfect. <laughs> <Fair -fair>. Ah <laughs> ah, tak tanya tadi. Tanya bang? Siapa? Kenapa? Kenapa? Dia jap jap oh. hmm. dia ni dia ni dia patut ni tak ada tak datang dia pergi training gunting rambut ada khusus insya-Allah <coughs> eh saya sampai nanti lepas ni nanti boleh lah jap gunting rambut sampai oh oi <coughs> oh. oh, tak kena jap tak dia tahu aku lagi rekod jap Okay Okay <coughs> boleh <coughs> boleh mari kita <coughs> Dah, dah masuk ke? Jangan bola ke? Belum ke? Ya. Ya. 9300 mata yang memandang. Oh. Tahu hmm. juga mata yang memandang. Banyak juga ya? Hmm. Ha! Ha! Ha! Ha! tak boleh. Itu tak boleh. Dapat Gim. Dapat lagi. Dapat Gim besar tak boleh. Kambuh lagi. Dapat apa? Ih. Gambar. Oh. Guys, cuba bagi Gim besar-besar sikit, guys. Nak tengok dia punya reaksi. Yang bunyi-bunyi sikit, guys. Yang bunyi sikit. Bunyi ke, paus ke apa Tengok ke mana Lion ke Lion apa ni Hei Hei Kenapa yang kenapa Kenapa yang kenapa Kenapa yang kenapa Kenapa Kenapa Kenapa Kenapa, penitrin Tentang tak itu, itu hadiah Tentang tak itu Kau nggak muncul di sini Kira-kira tapi Kira-kira tapi Tapi nggak muncul di sini Tuan jangan buat hal Bagi benda-benda Tak nak tengok Kisah nak tengok Tak nak tengok dah Tak nak tengok. Tapi banyak Bik, tapi orang bagi hadiah ni. Ya. Tak Nanti orang kata sombong. Hmm. Tak apa kan. Busing <tos> <tos> Lain-lain <tos> <Lion -lion> ke? <tos> Ayah, ayah tolong. Pamit, pamit. Oh, lagi lagi. lagi depan lagi depan. Kalau lagi depan lagi banyak dapat ni. Pamit, pamit. Ah, orang pamit, pamit, pamit. Uh, uh, lagi. Rah, lagi besar oh. dapat. Oh. Dah, dah, <laughs> <main sequel>. <laughs> ah, dah, kej mainin jelah. So. Ha, Okay guys, dapat uh. lagi Sambang besar. Ayah, sikit, guys, sabar guys, sabar guys. guys. Ayah, tolong ayah. Bye bye. Uh, um, uh, minta lagi lebih sikitlah. Uh ha -huh. ha. Uh tak tahu dia. Dia uh -huh. Dah mungkin meniaga, dapat dia bertenang dia. Ha. Uh, eh. Ni show terapi dialah. Ah, Ayolah. Dia bila dia bila dia jerit tu dia release kan. Oh.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 Okey, uh, terima kasih. Oh, bukan uh, aku ni ah. Aku kena kena ni abang jeep ni. Biar la layan dah. Okey. Inilah sat 68. Ya, saya letak Okey. <laughs> okay. Masih ada lagi tak? Apakan kerja apa Pak Amir orang tanya. Oh, masih ada, cuy Taban belum kerja. Ini yang tiga belas. Ini sampai berapa Relax, sih sebenarnya? Ber Tapi N uh. nak bagi tahu kan? Dia, dia tidak sehat. Enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu. Eh Ih, masih panjang cuy. Aduh ini durasi sudah panjang banget. Nantilah kita lanjut lagi cuy. Kalau <tabang> ini jujur aja ya. Saya harus jujur. Kepala saya sakit banget cuy. Aduh nanti kita lanjut lagi lah cuy ya, aduh sumpah. Oke okay, sih, saya nggak bisa lanjut. Saya pikir tadi itu awalnya uh, sampai dua uh, part. Ternyata masih panjang ya ceritanya ya. Uh, gua kayaknya, gue kayak apa ya namanya cuy. Ini baru kali pertamanya gua selama uh, sekian lama setelah sekian lama lagi ngakak itu yang sampai naik naik di kepala cuy ya. Waktu saya mereaksi ini cuy Awal-awal dulu saya mereaksi Apa itu yang sampai naik di kepala benar-benar itu Waktu ada video juga Ustadz Syamsul Lebat dengan uh, Apa? Uh, aduh, gua oleng banget, sumpah cuy uh, Apa ini, Johan, Johan Sisan cuy Itu, uh, disitu membuat kepala gua tuh hancur banget dengan ini uh, Jawaban uh, Buddha. Jawaban Buddha itu juga di situ Dan ini video tapan lagi nih yang membuat, aduh, gue nggak bisa berbohong di sini sih, gue nggak bisa berbohong kelihatan kok dari tampang gue, gue kayak apa ya, kayak pusing banget. Pusing banget tuh, sumpah. Dan mungkin itu aja, cuy. Sebelum saya pamit, kalau memang suka dengan video ini, silahkan bantu di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja, cuy. Dan kurang bisa komentar di bawah kalau kita mau lanjut lagi, ya. Kalau memang kalian suka gitu, ya. Kalau nggak, ya sudah, kita cari video-video yang lain lagi, cuy. Oke, saatnya saya pamit. Saya Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye.